Di dalam interior menara yang luas, cahaya putih tiba-tiba melintas. Mengikuti dengan seksama di belakangnya, ada seberkas cahaya lain yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Sementara dua suara washing menghancurkan keheningan kuno di dalam menara. Kedua tokoh ini secara alami adalah jimat batu misterius dan lindong, yang mengikuti sebagai jimat batu bergegas dalam menara chaotic. Perubahan mendadak dalam perilaku jimat batu misterius membuat Lindong merasa semakin tak berdaya. Dia tidak memiliki kontrol absolut terhadap objek ini yang memiliki asal-usul yang agak menakutkan. Dia juga tidak dapat mengendalikan banyak tindakan yang terakhir. Karena itu, dalam situasi seperti itu, ia tidak punya pilihan selain patuh mengikutinya. Ini sudah tingkat kelima, ketika Lindong sekali lagi naik ke tingkat berikutnya di menara. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Saat tatapannya menyapu daerah itu, dia menyadari bahwa Desolation Ki di sekitarnya telah menjadi lebih bersinar. Cahaya kuning kehitaman disempurnakan dengan perasaan berat yang tak terlukiskan. Di bawah berat ini, bahkan Lindong merasa seolah-olah dia mengarungi lumpur. Tubuhnya tidak lagi memiliki kegesitan dan kelincahan seperti sebelumnya. Saat ia dengan kuat menahan beban dari sekitarnya, Lindung mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah jimat batu yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat Sambil menggertakkan giginya Dia melakukan satu-satunya yang bisa dia lakukan Dengan pikiran Simbol leluhur yang memangsa muncul dalam sekejap di atas kepalanya Detik berikutnya devouring Force hitam dengan cepat berubah menjadi halo Membungkus tubuhnya di dalamnya Ketika devouring Force menyebar Sensasi berat akhirnya melemah secara substansial. Selanjutnya, ia memperhatikan bahwa jimat batu misterius sudah mulai bergegas menuju tingkat keenam. Persetan Lindong tersenyum pahit sambil mengutuk sebelum maju sekali lagi. Di antara tiga item ilahi dalam tubuhnya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang menelan dan formasi alam semesta kuno, penggunaan batu misterius adalah yang paling tidak jelas baginya. Namun, Lindong tahu bahwa ini hanya karena jimat batu sedang tertidur lelap. Jika itu bisa terbangun, bantuan yang diberikannya tidak akan sedikit pun lebih rendah dari simbol leluhur yang memangsa. Karena itu, dia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Selanjutnya, Lindong mengertakkan gigi, dan menolak desolation key yang semakin berat, dan menemani jimat batu misterius saat bergegas menuju tingkat ketujuh. Saat memasuki tingkat ketujuh, Meskipun dia mengandalkan simbol leluhur yang memangsa untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan yang meliputi seluruh tubuhnya. Desolation Ki di sekitarnya praktis telah menjadi seperti emas, dan sepertinya dia berada di lautan cairan emas. Lindong sangat hati-hati dan hati-hati berdiri di dalam lautan emas keemasan, tanpa berani bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol leluhur melahap memblokir 80 hingga 90 dari tekanan, bahkan dengan keterampilan naga langit terwujud, saat ini dia kemungkinan akan tergencet menjadi bubur. Di bawah tekanan seperti ini, bahkan roh hyuannya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, apa yang membuat Lindung merasa paling santai, adalah bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, jimat batu misterius akhirnya berhenti tanpa ada indikasi bergegas ke tingkat berikutnya. Kumhung, jimat batu melayang di udara di lantai tujuh, sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut, yang berubah menjadi pusaran air. Pada saat berikutnya, lindung bisa melihat banjir terbentuk dari cairan emas seperti desolation ki tanpa henti mengalir ke jimat batu. Setelah infus desolation ki tanpa batas ini, cahaya mulai berkilau di permukaan jimat batu misterius. Sepotong kekuatan kehidupan samar-samar terlihat ketika mulai beredar di jimat batu. Sepertinya desolation ki di sini memiliki semacam efek restoratif terhadap jimat batu misterius. Setelah memperhatikan adegan ini, lindung tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Desolation ki ini benar-benar misterius, tidak hanya bisa memurnikan tubuh fisik seseorang, bahkan tampaknya memiliki efek pada berbagai harta jiwa, namun. Bagaimana aku menggunakannya? Melihat ke kiri dan ke kanan, tatapan lindung menyapu membran devouring Force, dan mengamati cairan emas seperti cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi agak hijau. Desolation Key di sini sudah mendekati titik berubah menjadi sesuatu yang substansial, sementara energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada tingkat ini, Bahkan Lindong tidak berani dengan santai menyerapnya. Kumhum, sama seperti wajah Lindung berubah menjadi hijau, jimat batu misterius tampaknya merasakan kesulitan canggung dia. Segera, cahaya putih lembut melesat keluar dari itu, menerangi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Di bawah cahaya, Desolation ki yang tampak mirip dengan cairan emas langsung menguap, sebelum akhirnya berubah menjadi untayan Desolation ki emas. Jimat batu misterius ini secara tak terduga telah mengulurkan tangan membantu dan melarutkan Desolation Key. Meskipun Desolation Key di tingkat ke-8 masih terlalu besar dari suplemen di tingkat kekuatan Lindong saat ini. Dengan dukungan dari simbol ancestral leluhur, Lindong mampu mengatasi Desolation Key yang diencarkan ini. Sepertinya masih memiliki sedikit nurani. Lindong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia menembak ke arah jimat batu misterius. Yang masih terbenam dalam menyerap Desolation Key sebelum melanjutkan untuk duduk di lantai. Terlepas dari kuantitas dan kualitas, Desolation Key pada tingkat kedelapan jauh melebihi tingkat sebelumnya. Bahkan di antara lima Klan besar, seharusnya tidak ada banyak yang memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya, aku harus menikmati hadiah setelah pertempuran pahit selama periode waktu ini. Lindong menyeringai dengan pikiran. Simbol leluhur yang memangsa di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam bundar. Devouring force meletus darinya, langsung menyebabkan desolation key yang dilarutkan di sekitarnya berduyun-duyun ke arahnya, sebelum akhirnya memasuki lubang hitam yang berputar. Bang, saat desolation key yang agung memasuki tubuhnya, tubuh lindung langsung bergetar, sementara cahaya kemasan menyilaukan meletus dari permukaan kulitnya. Sensasi panas yang membakar mulai menyebar di tubuhnya. Ketika menyebar di tubuhnya, itu menghasilkan produk cat cici, terdengar seperti lava. Nafas, Lindong menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sudah diliputi cahaya kemasan. Dan dia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa sel-sel otot dan tulang di tubuhnya tampak menghasilkan suara kegembiraan yang sangat serakah. Seolah-olah desolation ki yang memasuki tubuhnya memegang godaan fatal bagi mereka. Menekan kebahagiaan meraja lela yang datang dari hatinya, Lindong segera mulai mengaktifkan keterampilan naga terwujud hijau surga. Saat auman naga langsung keluar dari tubuhnya, lampu hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya. Menyatu dengan cahaya keemasan, ia melanjutkan untuk menyerapnya sepenuhnya seperti naga raksasa yang melahap apapun dijalani. Jika seseorang mengamati tubuh lindung dari luar, orang akan menemukan bahwa itu diliputi dengan lampu hijau kemasan. Ketika dua warna yang berbeda ini saling berjalin, sebuah warna kuno mulai secara bertahap muncul di kulitnya, dan memberikan perasaan primal. Kum saat jalinan hijau dan emas, pola-pola seperti vena hijau mulai meluas pada kulit di lengan lindung. Samar-samar, sepertinya ada jejak tato naga hijau kelima yang mengerucut. Keterampilan sombong dan kekuatan dari Green Heavens Materialist Dragon Skill tergantung pada jumlah tato lampu naga hijau. Di masa lalu, setelah menyerap Heavenly Dragon Key di tubuhnya, Lindong hanya bisa memperbaiki empat dari mereka. Namun, ada kemajuan lagi di dalam menara caotik ini, dan dia mampu menyingkat tato naga hijau kelima. Dari kelihatannya, sepertinya ini hanya permulaan. Jelas bahwa Lindong bisa merasakan pembentukan tato lampu naga hijau. Segera, kebahagiaan mulai mengalir keluar dari hatinya. Lindong tahu bahwa jika dia mampu menyingkat 10 tato lampu naga hijau, ditambah dengan sel kursi surgawi naga hijau, dia benar-benar akan mampu mengalahkan sentu jui dalam gerakan, bukannya pertempuran pahit yang terjadi sebelumnya. Padatkan dengan sekuat tenaga, Lindong terkekeh di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berkonsentrasi sekali lagi, ketika lampu hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, benar-benar menyerap desolation Ki yang memasuki tubuhnya tanpa pengekangan. Jika dia melewatkan kesempatan seperti itu, itu benar-benar akan mendatangkan murka surga. Di lantai tujuh Chaltik tower yang luas dan luas, seorang lelaki dan jimat batu mirip dengan lubang tanpa dasar. Pasukan hisap meletus dari keduanya. Tanpa henti menyerap desolation ki yang merasuki udara. Huff, huf. Di bawah penyerapan mereka, angin kencang mulai terbentuk di daerah tersebut. Desolation ki mirip dengan cairan emas yang dipancarkan suara gemuruh rendah dan dalam yang mirip dengan gelombang di lautan. Namun, untungnya tidak ada orang lain di dalam chaotic Tower, karena gangguan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Dalam lingkungan di mana tidak ada orang yang mengganggu mereka, Pria dan jimat batu terus menyerap tanpa menahan. Namun, sementara Lindung tenggelam dalam penguatan riang tubuh fisiknya, dia belum menemukan bahwa Desolation Ki yang meliputi keseluruhan tingkat kedelapan menara caotik tampaknya menunjukkan beberapa jejak samar retak. Saat retakan kecil mulai terbentuk, Desolation Ki kuno yang tak terlukiskan mulai muncul. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 888, Manfaat Besar. Hol-hol, suara rendah tapi jelas dari badai terus terdengar di lantai tujuh menara caotik. Gelombang lautan keemasan seperti desolation key terbentuk satu demi satu. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada dua zona kosong yang ada di dalam laut emas ini. Di dalamnya ada seorang pria dan jimat. Mereka seperti dua lubang tanpa dasar. Karena mereka dengan rakus melahap desolation key yang melonjak di sekitar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan penyerapan ini, tubuh lindung sekarang menjadi warna emas yang berkilauan, sementara cahaya kemasan mengalir di kulitnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti kingkong yang ganas dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Selain itu, seekor naga meraung pelan bergema dari bawah cahaya kemasan. Saat kulit kemasannya bergoyang, tato naga hijau gelap samar-samar terlihat. Setiap kali tato naga bergoyang, kekuatan yang sangat kuat akan muncul. Di bawah kekuatan ini, bahkan udara bergetar sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Retak, cahaya emas melonjak, saat pakaian di tubuh lindung tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan T3L4 nege 4 nanogram menyala saat muncul. Ada garis-garis di sekujur tubuhnya, dan sekilas, dia tampak seperti sosok logam. Meskipun otot-otot logamnya tidak terlalu aneh, semua orang bisa tahu bahwa pasti ada kekuatan menakutkan yang meledak di bawah tubuh yang tampaknya sempurna ini. Yang paling penting, sekarang ada dua tato naga hijau gelap di dada dan punggung lindung. Greenhaven Materialist Dragon Skill miliknya sebenarnya telah mencapai delapan tato naga dalam waktu singkat setengah bulan ini. Kekuatan semacam ini setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Desolation Ki di dalam chaotic Tower ini memang memiliki efek yang sangat mencengangkan dan ajaib terhadap pengerasan tubuh fisiknya. Selain itu, sementara tubuh lindung tumbuh semakin kuat di bawah tekanan Desolation Ki, Yuan power dalam tubuhnya juga secara bertahap terkondensasi. Masalah kekuatan Yuan-nya menjadi agak dangkal, karena kenaikan kekuatannya yang tiba-tiba setelah mengonsumsi serum kelahiran spiritual inti telah diselesaikan dengan sempurna pada saat ini. Ini menyelamatkan Lindung banyak masalah. Pelatihannya telah berjalan selangkah demi selangkah selama beberapa tahun terakhir. Karenanya, yayasannya sekokoh batu. Jika kemajuan terakhirnya menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil, dia benar-benar akan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Dengan demikian, Lindung benar-benar mendapat manfaat besar dari entry ini ke Menara Cautik. Pertempuran pahit sebelumnya memang bermanfaat, sementara Lindung sedang berlatih. Jimat batu misterius di dekatnya juga telah mengalami banyak perubahan. Beberapa pola cahaya misterius dan misterius telah muncul di permukaannya yang kasar dan kuno. Selain itu, tidak kelihatan suram seperti dulu. Sebaliknya, sekarang memiliki kilau yang sehat. Orang bisa mengatakan bahwa itu secara bertahap pulih dari kerusakan yang pernah diterimanya. Lindong merasakan antisipasi dan keingintahuan yang besar akan kemampuan seperti apa yang dimiliki jimat batu misterius ini setelah diperbaiki. Setengah bulan lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi ini. Setelah setengah bulan, sekarang ada total 10 tato lampu naga hijau di tubuh Lindong. 10 tato naga ini membentang di tubuhnya, tampak seperti 10 naga besar yang meregangkan tubuh besar mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar keluar, dan tampaknya seolah-olah ruang itu sendiri akan hancur berantakan oleh satu pukulan. Ku, cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuh lindung secara bertahap melemah pada saat ini, sementara lubang hitam yang berputar di atas kepalanya dengan tenang menghilang. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bergegas ke kepalanya. Mata lindung, yang telah tertutup rapat selama sebulan, Perlahan-lahan terbuka setelah simbol leluhur melahap kembali ke tubuhnya. Dua lampu emas yang menyilaukan dengan cepat bergegas keluar saat matanya terbuka dan langsung merobek Desolation Key di depannya. Cahaya keemasan dengan cepat memudar dari dalam mata Lindong. Sesaat kemudian, mereka sekali lagi menjadi hitam pekat. Tubuh Lindong juga sepenuhnya pulih normal pada saat ini. Mengaung, Lindong mengulurkan kedua tangannya saat tubuhnya bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia mendengar raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga itu muncul karena gesekan otot dan tulangnya. Dan ketika bergema, perasaan kekuatan juga dengan cepat melonjak. Kekuatan seperti itu, Lindong mengepalkan kedua tangannya dengan erat, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Pelatihan singkat satu bulan ini memiliki efek ajaib. Tidak hanya dia menyelesaikan masalah Yuan Power Dangkal karena kenaikan kekuatannya yang tiba-tiba, dia juga membuat kemajuan dalam Green Heaven Materialist Dragon Scale. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia bertarung dengan Seng Tujue lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan yang terakhir dengan satu serangan. 10 Tato Lampu Naga Hijau Kekuatan ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar mencapai tahap awal mendalam kehidupan. Lin Dong berdiri. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya sekali lagi memberikan perasaan solid. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan Yuan Power tiba dalam sekejap. Sementara tangannya mengepal dan tinju dilemparkan ke depan. Bang. Udara di depannya tampak telah dikompresi hingga batasnya. Busur udara melingkar yang terlihat dengan mata T3L4 Nege 4 nanogram terbentuk di bawah kepalan tangan Lin Dong. Sementara Desolation Key di depannya diledakkan oleh pukulan ini. Lindong akhirnya menarik tinjunya dengan puas setelah tes singkat. Setelah itu, matanya melihat ke suatu tempat di dekatnya. Jimat batu misterius masih memancarkan kekuatan hisap, karena terus menyerap Desolation Key yang meresap tempat itu. Simbol kuno di permukaannya menjadi semakin jelas dalam menghadapi penyerapan ini. Apa pelahap? Lindong tertawa dalam hati, sambil merasa sedikit iri. Meskipun Desolation Key sangat bermanfaat, ada batas di setiap tahap. Dengan kekuatan Lindung saat ini, tubuh fisiknya hanya bisa membentuk 10 tato lampu naga hijau. Oleh karena itu, di sana mencoba untuk menyerap Desolation Ki akan berdampak kecil untuk saat ini. Lindung mengamati jimat batu sejenak. Dia mulai bersantai setelah melihat bahwa sepertinya tidak ada yang salah. Selanjutnya, matanya dilemparkan ke arah interior lantai tujuh ini. Tempat ini masih tampak sangat luas, dan tidak ada yang terlihat selain desolation kiamas yang mengisinya. Oleh karena itu, mata Lindung tanpa sadar melihat ke arah jalan setapak yang menuju ke lantai delapan setelah melihat sekeliling. Alih-alih menyebutnya jalan, itu lebih mirip dengan membran cahaya keemasan. Di balik selaput cahaya, ada lantai kedelapan menara caotik yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di bawah membran cahaya keemasan dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam fluktuasi kuno yang dipancarkan. Di bawah fluktuasi ini, Lindong menemukan bahwa bahkan jiwanya bergetar sedikit. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam lantai delapan ini. Lindong sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun fluktuasi ini sangat redup, itu agak menakutkan. Oh. Lindung menatap selaput cahaya ketika matanya tiba-tiba fokus. Dia telah menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di tepi selaput cahaya. Lindung menatap celah itu, tatapannya sedikit berkedip, tapi dia akhirnya tidak mendekatinya. Dia selalu mempertahankan mentalitas, menjaga jarak dari hal-hal misterius, dan tidak diketahui. Berdengung, namun cahaya keunguan berkedip pada retakan saat Lindung bersiap untuk mundur. Akhirnya... Cahaya keunguan-keunguan, yang setebal ibu jari, tiba-tiba bergegas keluar dan menembak langsung ke arah Lindong. Lindong terus waspada saat dia mengamati celah. Oleh karena itu, dia telah mendeteksi saat cahaya emas keunguan muncul. Segera, ekspresinya berubah drastis. Sebuah pukulan dilemparkan ketika tubuhnya dengan cepat menarik kembali. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan menghancurkan dengan kejam ke arah cahaya emas keunguan. Bang, namun, kekuatan ini yang dengan mudah bisa melukai ahli tahap awal mendalam kehidupan puncak hancur setelah memenuhi cahaya emas keunguan ini. Selanjutnya, cahaya emas keunguan itu dibebankan ke arah lindung di bawah tatapan ngerinya. Segera setelah itu, ekor cahaya melintas, dan itu biadab menerjang ke dalam tubuhnya melalui dahinya. Bang!